Bang ya. di rumah siapa ini? di rumah guru bang apa deh tadi guru apa lupa gue namanya? Mardani iya bapak si, ano si Mardani bapak guru Mardani eh kita main di rumah si Mardani ya. bapak Mardani? nah bapak, bapak budek Mardani mah bapak gua pribahasa <tuk> iya bapak manur man, tadi saya domil dengan orang iya <tuk> kan. iya ketemu lagi kita ya kemarin kita main di, eh, apa, di game gong uno. iya semuara pecah. sekarang mm -hmm. mm -hmm. kita pinja di sini di rumah gurunya. Di rumah guru besarnya. Ya. alhamdulillah bang ya. kita ada tabu juga ya. Mm -hmm. Bapak lurah ada bapak lurah. Bapak lurah ya mm -hmm. yang di pengarangan. Mm -hmm. ya, kita doain bang bapak lurah. Iya ya, biar sehat walafiat mm -hmm. menjalankan tugasnya biar lancar. Mudah-mudahan Di bulan depan dia Panggil lagi ke tanah suci. Amin. Iya. Bapak Lurahnya masih ada? Lagi main di sono, Bang, di Muara Pecah, Mang. Iya. Kayak doanya begitu ke Bapak Lurahnya. Langsung aja, dikepe, Mang. lagi di Muara Pecah. Lagi di Muara Pecah. Itu lagi main di situ. Lagi main di sono, Mang, di Muara Pecah. Main di Muara Pecah. Ada di sini. Tabur ron. Ah, Bapak Lurah aja benar ibu orang yang ibu, biasa sama saya keluar pulang, udah begitu umang lalu mau mikirin, kalau buat ongkos berat Ibu, orang itu percaya, iya, dia tiba duitnya beruang saya, Oh. Oh. apalagi kemarin di rumahnya Gususan rame banget. Kemarin? Oh, iya. Wah, kemarin saya di sono, Bang, Jalan Kalong. Gua lewat apa macet. Eh. 17-an ya? Iya, alhamdulillah, Bang, ya. Maren. Abang ngomong-ngomong ini Jalan Prangka atau 17 Bungkus ya? Boleh. Nah, Itu nasi uduk Bungkus. Apa teh 17 Agustus, yaitu eh, 17 Agustusan. Nah, nenek-nenek pada lomba di sini nih. Baji, ada yang lomba balon, iya. Ada yang cukup di aur-aur, ada yang lomba aneh ya. Eh, hadiahnya cuma shock, gitu. Lihat <tuk> dia, <tuk> <tuk> mana bawahnya pakai bakul. Aduh, beli yang beli kok, pedo hadiah. Itunya malamnya lu -gitu mau bawa kemano, rumah Rani mau bang ya mau gurunya iya. Makanya enak banget bang, bisa pakai ya? bisa pakai ikan asin. <tuk> enak itu, mana sayur asam itu lontong, banyak ladi itu terong. Kata gue gua makan daging gigi gua nyerlih sama daging itu sayur. Tadi, iya, orang terong. Eh, itu yang sayur tuh, eh, ya sayur sayur bukan sop itu, bisa sop sayur asam. Ali sok. kalau ada campuran cum terong dua. Mana daerah banyak nyapa tak pernah buang. Iya dan saya jeleki tukang masang loh. Mana ada seperti itu kerja lo dan saya pak kerja lo terong. Ada lagi buah. Wah, wah, wah, wah. Sudah mau. Tuh tuh, tuh, eh, tuh, tuh, Itu, tuh, ngapain ya tuh? Iya Nggak lewat pak ya? <laughs> Buat Lep? ya, udah mari mari Mau ke belakang Bane, lokok ya. <laughs> Nah lokok, aku udah kalo kira lima buku dari pagi loh, buras Aduh Nah, Gini, gini, uh, uh, uh, uh. Ya gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, nih Ya, gini, dia, si pancak gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, malahan video, awas, surat, ya, rupa -rupa. ibon eh tadi nyebong yang kamu nah, ya, tadi? Oh, ah, orang aja lu ayo, ayo, ah, iya, panas, tadi Para putih kembali naik babak dua babak. Dua babak boceng. Lah, tol. <laughs> Inter, ya. Sebabak, dua babak? 20. Eh, Kasihan tiga babak. 200. Wah. Ah, apa sih? Tol, tol. <laughs> Dan terakhir 200 borongan. noh depan nenek-nenek noh mana nenek-nenek? nah -nenek? itu depan nenek weh, doh weh set, ketemu lagi kita burung kita <tip, bang>. iya <tip> Ia, iya iya doh lo salaman doang lo man nih yaudah lah bencuk lo tau sama salaman doang <tip> abong weh balikum bagi dulu <tip> mana bang? lo oh, nenek-nenek depan gua oh, perlu rahusah oh, walaan iya. yang bayar bawa-bawa lelonak eh yang mana sih, Lu Pak Lagi main HP gue orang nge-reng bisa -nge, Lu mana yang ring? Ya, kan jadi orang enak kita ya, nge Jadi enak ada yang lu nyampe kalo lu lah Duh, pak Onoh, balok anaknya Kan gila, kalau yang pengen ngiping Lepas dunggungin sama anak-anak balok Duh, kasih Bapak ya. Nih. Ya. Rok kok adek. Aduh, Mang. Masa salaman doang? apa Maram salaman doang. Hilok ah. Apalagi Gus Adi ngasih rokok bungkusan doang. Oh, aku mah kagak percaya kalau Bapak lora cuma salaman doang mah. Kata iya de, baru ketemu lagi sama saya. Wet, wet. Berlurah. Nih, nih. Pak, mana Pak Mandor? Eh, di di Itu kita. Itu yang di kantong apa itu tadi? Nyeret Ini apa ini? buat, iya udah Rok apa itu? Udah, makasih ya Nah, doang Mati, bawa ya. Nyanyi nah, apa tadi? Nih, ada kayak begini, nyanyi, mah musik, Bang Bo. Ada Jawa, ada batang. Lugleng, tih, gua tadi di Batak tuh Bapak-Batak, mana? gua tadi bocor jadi main aku di situ? Bawa batang habis. Habis. Bisa nyanyi emang lo? Bel bisa. Lagu-lagu India bisa lo? Hom ta kambi cinta. Di rumah kalau lo gitu nggak ada yang mau nyitok baik. Bisa bukan nyitok. Tulok cinta. Bahasa India bisa lo? Bisa. Meri nah, bare bay. Baik itu Meri bare-bare nggak? Gitu. Tumang Rahe, cabe-cabe yang pedes Gado-gado ada weh Gado-gado Ayo, nyanyi apa? Lagu Air Mata Cinta Reggae bisa reggae Lah emang kurang timang-timang Juga reggae Lagunya Gara-gara Janda Gak, gara, eh Emang tidur janda, pelawan Begitulah gua anak negeri, lu. 1 2 3 4. Yes. Nah, digoreng dadakan. Yeah, gua, gua tahu sakit banget. Nah, yeah. lagunya tahu bulan, digoreng dadakan, nah, lagu rege no. okay. gua. musik gua. <lap> Iskrim-skrim Rp2.000, rasanya mantap benar, Coy! Ini jarak itu marah mulu Memang jadi tukang es, loh. No? Memang bagaimana gimana tanpa rejit? Nah, Makanya jangan nyanyi lagu ini ya. Hamba hidupku tanpa ya Kita kau curi jantungku ya Siarlah kau hampuh curao Ternyir ke mari ya Ya Hampuh ani se curao dan danar Berdiri dulu bisa di. diri, diri dulu pakai kainnya. Tangannya angkat sebelah. kalau yang nya itu daun di barong eh hey, tes dulu tes, Yo, tes tes emang mau nyampe dihutungan barong bisa caro-cara gitu, orang sini susah semua nah, karena kita kita bisa menemukan sana di blok pomo dapat-dapat bakasan kita bisa menemukan Maaf. Dia bilang di sini kan di sini Udah bagian kalau misalnya ada yang lempar itu Lu mah orang kenal duit ya Iya Iya Itu di kepalanya ini bego di kepala Jadi yang di sini Untuk pergi jauh-jauh Nah dan, dan itu Lo yang apa nih Lo Allah Bagian mikor Ibu halo Dia mau segera kalau mikor Mati gini bilang marek kok gua perhatiin Terima kasih. jaman sekarang sampai duitnya langka bang jadi berilang munuh itu kemarin gua tekep apa? anti gua tekep tahu? oh kok no. hasil sawah itu apa? dikasihin semua apa nyawanya bang? kita lagi ngusok ini orang jadi-jadi iya <tuh> malah. coba kita panggil tuh anak kita yang kita bagi mati bocah sebelahnya di zaman penjajahan gitu oh, ini, bukan bapak nih, lo cakap banget nih, bapak takut mau apalagi apa ya. lagi tuh tekek-tekek ini, tapi bapak percaya, Dulu bapak sekolah juga sekaligus bapak sekolah itu dipotekan nih, ya. Iya neng ngawur cakep gak begitu sama, coba ya. Perlu iya. pemaksaan. Orang oh, punya tata sebetul-betulnya, segot neng suruh tanda tangan baik itu masih tembak itu kurang ajar tembak itu. Ya. -maten gitu. dipaksa, nih? iya Nama tekan-tekan itu? Bapak dipaksa, neng. Iya neng. Coba bapak pengen lihat neng. Lu punya permainan neng, coba mencubit neng. Iya bang, Juragan Pak. Saya punya anak pengen tahu sih bang. Ya. Bisa membela orang banyak nanti Tuh. Bagaimana kalau anak kita Kita bawa ke pendebongan Haji Dulu Yang sudah ternama Termasuk di mana-mana Ya, ya cekan, siap dong What do they? lama di pukul bapak Haji Bula, iya bang. Ajaibnya suara bacaan, maafnya sekarang Ayo, kita. Ayo, Aji, Saya lihat Pak Haji Bula itu sekarang punya murid lagi bang, punya murid lagi. Siapakah nih? Siap siap. Begini bang. Dengar-dengar ya, ya. ini ya. Kompeti Udah merajalela, Bang Udah merajalela, Bang ya. Cantek-canteknya penyanat, Bang Itu orang-orang kita, Bang Orang-orang, eh. udah tahu ya asli itu Jadi kaki tangan aku perni, Bang eh. Saya dengar, Bang Yang selentingan itu yang ganas, Bang Ada dua orang, Bang Hiconet ya. Sama si tahu teman, -teman rumah sebab Ya, ya beli. Itu bagian saya ngerti Ya pak ya, Kita pengen tahu ini Lama di Itu juru kita Di atau ini. Itu kita Durus, jurus jurus Ya coba kita mendengar lagu. Silakan pak. Biar konsepnya jelas, santai-santai, guru Ini selama-lama lama pun kurang ajar, bang. Anteng-anteng itu, bang. Ayo, bang, kita berangkat menemuin Haji dulu. kita sudah hampir 15 tahun lebih sudah kita titipkan di Pantai Pembang Bapak Haji Dulu sementara keadaan daerah kita semakin lama, semakin kacau terutama buat keluarga kita semakin hari kompeni depan beserta ATKTK selalu memaksa agar kita punya tanah mereka ingin ke Haji Dulo itu gimana sih? lihat atas kita ya baiknya ya begitu ya Pak mendingan kita lihat anak kita dulu sebagaimana dia belajarnya biar semangat mudah-mudahan anak kita dititip dengan Pak Haji Dulo diajarin yang baik-baik <tuk> iya kita juga ada kanan, nih Semoga Ayat. kita benar-benar menjadi seorang yang bisa membantu banyak dan masyarakat banyak. Ada apa baru di luar itu? Iya, iya. Buat ini hari penagihan kita jangan sampai gagal. Harus. Kalau gagal kita peras pares. Oke. ya punya tenteng berapa kali lu kopi? Iya tenteng. Iya tenteng. ya? Iya tenteng. Saya juga butuh tangan orang tua saya ini bang Abang Aba, Arika Orang tua saya bang dua tahun saya berduka bertemu nih bang Mudah-mudahan bisa ketemu nih bang Gimana kabarnya saya juga nggak tahu nih bang Saya diantar kepada pohonan ini di bibit abang Sekitar dua tahun nih bang Belum juga ketemu bang Mudah-mudahan bisa ketemu nih bang selama dua puluh tahun lo menimba ilmu di Patepongan ini sekarang lo datang lagi kemarin ada apa dan kenapa iya bah dengar informasi para pekeni sama demang Baiklah. Oh. Apa ini orang tua saya, Bang? Di labang. Oh, ini si main. Masuk. Eh, uh, suruh masuk. main sehat, Bang, sehat. Oh, is ini Siti ini. Iya, sehat, Bang. Sehat, Neng, sehat, sehat. Alhamdulillah. Duduk. Duduk di bawah ya. <SILENCIO> Duduk sini, sini, Nek. <SILENCIO> iya, <SILENCIO> <SILENCIO> main udah lama lu sampai 20 tahun datang kepada orang ini maksud dan tujuan. Ada apa ya Iyalah, saya datang ke sini mengeluhkan nasib saya tentang penjajahan dan adek-adeknya oh, Udah terlaluan, bahkan hari ini korbannya saya sendiri Waduh jakar, Lu Jakar? diculik sebagai jaminan agar Bapak mau ngasih itu tanah Apa? Diculik? Iya, Jakar Siapa yang diculik, Bapak? Di Rombongan antek antek si Demang yang kurang ajar tuh Jakarta Kalau gak salah saya tahu tuh Bang Kalau gak salah si Codet itu bap, nama namanya Bang Itu, itu Jakarta Dua orang itu Bang Emang nantek-nantek kebernih jadi kegiatan ini Bang Betul Jakarta Kalau itu Jakar. Walu, berusaha bela apa Apa si Berko di Bali itu di Bang Betul Bener? Betul Oke okay. Kita jangan bertemu lama-lama ya Kita tumpas ngakarangannya Kita cari itu nama si Jakarta Apa si Kupa Eh ya kita cari satu tempat apa nggak nggak bisa nih suruh bu datengin rumah si wain belum juga nyampe. Eh, bang, iya menin? udah saya suruh tuh si si Kenteng tuh. Bo, Lama banget kerjanya. Kenteng, Beko, kau deh. <lip> Tenang aja Uman tenang-tenang aja Pokoknya itu berdua itu, gede Ini dia kan, kerjanya Ini dia anak kesiwain Udah saya sangra <tuk> Menir. Menir. Menir sesuai dengan perintah dilaksanakan ini anak wain hari nah, ini mudah lambat daun bapaknya kosi kemari tanganin anak supaya bapaknya jual sia, itu tanangnya ini yang keteng kan ya enggak terlalu kayaknya mana yang menerima? terima mana bonus udah tanganin anaknya wain nanti kalau dia enggak mau jual tangannya potong aja lahirnya udah tenang itu Seht... gitu Pokoknya ini anak tahan dulu, sebelum jualin jualan sawahnya. Berarti ada Berarti lu Lu bebasin jemang, bu? Sebelum si Wayne jual tanahnya buat ini menir atau buat ini Demang, <tuh> gak bakal nih ya anaknya si gue bebasin. Bangsa perlu. Kan Bener berapa lu? ini codet kuduhnya ini gua habisin codet lu udah urusin lu tau nih codet habisin lu codet kurang acar bener lu, lu kalah sama yang dia lu, lu abang, abang ini urusannya ya itu Lugung-lugung Tepeni Buat mumpas Uberkong di mundur Di bawah terkelari.